Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Diawali dengan vitamin yang sangat membahagiakan sekali Lewat vlognya Leslar Entertainment Kita disuguhkan kebahagiaan lewat postingan momen saat Abang Fatih nih Berlibur ke Singapura bareng Panda Masya Allah banget ya momen ini membuat kita bahagia Karena ini sangat menggemaskan sekali Abang L Selalu saja membuat kita bahagia dan bangga Masya Allah Mudah-mudahan keluarga kecil Leslar ini selalu bahagia Dan mudah-mudahan juga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Momen ini pun diunggah kembali oleh Anggun Leslar Sik Ada kalimat caption juga yang dituliskan Tolong semua part abang di vlog ini gemesin banget Kalian wajib nonton, gak mau tahu, Please, gak bisa diginiin Aku ama abang L Katanya itu Masya Allah Yuk, yang belum nonton Sama-sama langsung aja ke channel Youtube Lasar Entertainment Karena vitamin bahagia Sudah disuguhkan Lewat channel Youtube Lasar Entertainment Ini vlog terbaru nih Saat Abang L ikut liburan ke Singapura bareng papa dan bunda. Komentar pun banyak sekali ya diberikan oleh Lesa Lovers. yakni dari akun Mama Eda1998 mengatakan di kalimat komentar, Masya Allah sudah mulai pinter niruin papahnya katanya. Wow Masya Allah emang bayi ini bayi hebat dan bayi yang sangat cerdas. Kita lihat juga persoal dia ya ke komentar selanjutnya dari akun Revalia Anuskar Salsabila Putri. Bener banget min vlognya gemes banget sama abang Aku udah ulang dua kali nih mau lagi karena gemes banget sama semua part abang Tuh yang sudah menyaksikan Saking gemesnya ya pengen banget berulang kali melihat abang Fatih Masya Allah Kemudian juga persahabat ya Vitamin bahagia pun akhirnya didapatkan juga lewat unggahan Papa Bilar masih vitamin lewat Abang Fatih yang sangat lucu nih persahabat ya Dan kita juga salvok dengan kalimat yang dituliskan oleh Papa Bilar Topinya mengingatkan aku dengan topi yang dipakai pilot zaman dulu Katanya tuh Masya Allah Abang L Ini emang selalu membuat kita bahagia banget ya Makin semangat untuk selalu mendukung idola kesayangan kita Kemudian juga persahabat ya Ini ada video nih romantis dari Les dan Bilar Perhatikan tangan dari Leslar tuh Yang selalu berpegangan Kita makin bahagia banget Dan pasti ya makin jatuh cinta Kepada pasangan Lesti dan Rizky Bilar <laughs> Momen ini pun diunggah kembali ya Oleh akun Kak Erna Ningsi. Perhatikan di kalimat caption yang dituliskan Ternyata hari ini ikut kurban juga Kurban perasaan Masya Allah Ini membuat kita baper banget ya Vitamin, kemesraan, kebahagiaan Dan kekiutan selalu diperlihatkan oleh Lesti dan Rizky Bilar Kemudian juga nih vitamin yang sangat membuat kita semakin kagum dengan pasangan ini Dimanapun tempat persahabat ya Mereka selalu terlihat romantis dan sangat mesra. Masya Allah Momen Papa Bilar merangkul Bunda Lesti Kejora Inilah yang membuat kita semakin bangga dengan pasangan ini Kita lihat juga di kalimat yang dituliskan oleh akun sahabat.com Leslar dibekam dan dikekepin yuk seruduk LS sekarang katanya tuh Masya Allah, pokoknya bangga bahagia dan henti-hentinya mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar berikutnya sahabat, kita lihat juga di unggahan Bang Dedi Syafutra ini persahabat ya memposting foto sapi kurban dari Leslar, Masya Allah Alhamdulillah, Leslar kurban dua sapi yang pertama itu Leslar, Lesti dan Bilar Yang kedua itu ada nama Fatih Masya Allah banget ya mudah-mudahan Keberkahan dan kebahagiaan selalu menyelimuti Leslar Masya Allah banget ya Kita lihat juga di kalimat yang dituliskan oleh Bang Dedi. Alhamdulillah sunnah kurban sapi tahun ini sesuai syariat Sudah dilaksanakan dan dilimpahkan keberkahan Amin dan bisa disalurkan kepada yang mustahik Nasional banget ya berkah selalu rezekinya dan selalu diberikan kelancaran Mudah-mudahan juga persahabat ya kita semua selalu sehat bahagia Dan semakin kompak untuk selalu mendukung karya-karya Leslie dan Bilar Kita bangga pastinya menjadi bagian Leslie Lovers Mudah-mudahan kekompakan kita selalu terjaga dengan baik Kita masih menunggu hidupan terbaru dan kabar baik selanjutnya